bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah baru-baru ini kita sudah mendengar ya bahwa kemarin ya ada prajurit TNI gugur diserang oleh teroris di Papua nah ini pernyataan pak Dudung kembali lagi Ya Viral terkait pernyataan beberapa kali lalu Ini saya ambil dari salah satu media Yaitu eh, Media Demokrasi News ya Dibuat sampai eh, 17 April 2023 Nah ini dia Judul di media ini adalah KSAD Jenderal Dudung ingin KKB dirangkul Bukan diporangi Mereka saudara kita Nah coba saya bacakan selengkapnya dulu Media ini Kemudian kita bahas maksudnya apa ya jadi ini kawan, dari Demokrasi News 17 April 2023, KSAD Jenderal Duduk ingin KKB dirangkul bukan dikurangi, mereka saudara kita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Duduk Abdul Rahman meminta ya meminta kepada prajurit yang bertugas di Papua untuk menyayangi dan tidak menyakiti hati masyarakat. Hal itu disampaikan Jenderal Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Kodam 17 Jenderalasi Jayapura, Papua Selasa 23 November 2021 lalu. Jangan sedikitpun berpikir untuk membunuh, kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menghanyakiti hati mereka. Kata Jenderal Dudung di Timika, Papua seperti dilansir antara Rabu 24 November 2021 Pada kesempatan itu Dudung berpesan agar Satgas TNI Angkatan Darat yang bertugas di Papua Jangan menganggap kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai musuh Tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus Serta diberi pemahaman tentang NKRI ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua. Sebab mereka adalah saudara sultanah air. Satgas tidak harus memerangi KKB. Namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus. Karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur. Ya bukan diukur dengan dapat senjata. Namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Ujar dia. Di samping itu, Jenderal Durin juga berpesan kepada perwira agar menjadi orang terdepan dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil akan bijak dan tidak semaunya sendiri. Menurut dia, para perwira harus mencintai anak buah dan jangan membiasakan menyalahkan orang lain, serta dapat melaksanakan tugas secara optimal. Para perwira dalam bertugas agar memiliki imajinasi, inovasi, visi dan misi, harapan serta cita-cita," ucap Jenderal Dudung, KKB Kepung Pos Militer 6 TNI Gugur 9 di Sandra. Ini temamu mau diambil atau tidak? Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melancarkan serangan terhadap aparat TNI di Papua. Kabar beredar menyebutkan kontak senjata itu terjadi di pos militer Mogi di Distrik Nduga, Papua, Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023. Akibat serangan brutal KKB, 21 anggota dari Satuan Kostrat TNI belum diketahui nasibnya sampai saat ini. Kabar terkait penyerangan tersebut diinformasikan melalui laporan yang ditujukan kepada Panglima divisi 1 Kostrat yang tersebar di kalangan wartawan di Papua dan Jakarta. Adapun narasi dalam laporan berbunyi, serangan kelompok separatisme bersenjata di Papua terjadi sekitar pukul 16.30 waktu setempat. KKB melancarkan serangan terhadap tim Badak 1, Badak 3, Chandrasa 2, Chan Rasa 11 di pos Mugi dengan KSTP, kelompok separatis meteoris Papua saat pembersihan daerah di wilayah Mugiman. Serangan KKB itu menyasar sebanyak 36 prajurit TNI. Mereka terdiri dari 20 anggota unit rider 321 Galuh, Taruna, dan sebanyak 16 personil Kopassus. Keterangan, 9 orang personil diduga tertangkap ST 6 orang meninggal dunia, dan 21 orang belum diketahui. Sebut keterangan dalam laporan tersebut. Masih menurut laporan yang beredar, sebagian tim gabungan melirkan diri dengan berpencar tim gab Tim gabungan terpencar sehingga menyelamatkan diri menuju ketinggian cakra 1. Bunyi keterangan dalam laporan itu dikutip Minggu 16 April 2023. Dan seterusnya kawan ya. Nah, baik. Di sini kita bahas sedikit ini. Ya, masalah pernyataan Pak Dudung. Nah, baiklah kawan. Jadi ini... Memang pernah ya disampaikan oleh Pak Dudung agar merangkul masyarakat di sana, merangkul KKB itu pada bulan November 2021. Nah kalau saya melihatnya itu adalah bagian daripada operasi teritorial ya baik-baik dengan rakyat. Dengan harapan masyarakat yang tergabung ke dalam KKB kembali ke pangkuan Ibu Kurtiwi. Nah, itu adalah harapan kepala staf angkatan darat di masa itu, bulan November 2021. Namun ternyata, kita sudah lihat bersama bahwa operasi-operasi baik-baik dengan KKB ini tidak mempan. Ya faktanya, tidak sedikit prajurit-prajurit yang gugur, warga sipil yang meninggal. Ya Satgas, TNI maupun Polri ya berguguran Dan yang paling banyak terakhir kemarin Yaitu dari Pai Satuang Kostrat, 321 Reder, Taruna dan dari Kopassus. Artinya apa yang disampaikan Pak Dudung di bulan November 2021 sudah tidak bagus lagi diterapkan kepada KKB Kecuali kepada masyarakat ya, baik-baik dengan rakyat Tapi kepada KKB sudah tidak ada ampun Nah, dalam hal ini tidak sedikit ya rakyat Indonesia Mengharapkan agar TNI segera bertindak tegas Bahkan Panglima TNI pun sudah menyuruhkan itu Namun kembali lagi kawan TNI bertindak tegas seperti apa? Selama belum ada keputusan politik dari parlemen dan perintah presiden. Ya, kegiatan TNI adalah tetap mencari, mendekati, menangkap ya onas HATIKAB kembali ke panggung ibu pertiwi. Nah, kalau mau serius Nangani ya berlakukan aja daerah operasi militer. Dan memang untuk memberlakukan mem sebuah status dalam perang Misalnya darurat militer itu memang butuh anggaran Anggaran yang lumayan besar Tetapi mungkin itu adalah Salah satu cara untuk menekan Ya KKB ini Hanya itu ya keputusan politik ditunggu TNI Berarti tidak ada lagi korban Nah di disinilah kontinya Ya Presiden dan DPR RI Ya duduk sama-sama bagaimana menyelesaikan karena berbagai upaya sudah dilakukan. Pemerintah ya dalam hal ini presiden dari zaman SBY sampai sekarang Pak Jokowi. Itu Papua terus dibangun. Ya jalan dibangun, prastruktur dibangun. Ya dan sudah terus ber, ya kesejahteraan sudah terus mulai diperhatikan. Tapi ternyata KKB membalas dengan seperti ini. Kawan. Maka itu... Saya secara pribadi dan sebagai Indonesia mendukung diberlakukan daerah operasi militer di Papua tes 6 bulan. Mari kita doakan kawan saudara-saudara kita akan rakyat kita para patriot bangsa yang gugur mendahului kita agar senantiasa diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya dan dan seluruh warga Indonesia yang ada di Papua senantiasa Semoga mereka semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.